Ada pergerakan nih, ada pergerakan, kita tarik saja. Aduh, kuatnya! Aduh, aduh, ini apa ini? Kebetulan saya belum belum makan. Aduh, ini apa ini? Kuat banget nih. Aduh, strike nih. Ini ular atau bangkong ini teh? Wah ini ini belut ini mani Ini kayaknya 2 kilo nih belutnya nih. Ayo, ayo, ayo, ayo, ya jangan menyerah, jangan menyerah Waduh Guys Waduh Mantap ini Saya kirain belut ini, aduh Aduh, aduh, aduh, aduh Saya udah semangat Lihat kawan ini apa Aduh Kamu ini ngeprank Ada bang Alhamdulillah baru ada pergerakan nih dari Wah coba lihat lihat Wah oh mantap bang Mudah-mudahan bisa terangkat bang Siap siap siap Bismillah bang Satu dua tiga Wah oh. oh, anjing kayak narik ikan ah. paus boy ah. Wah itu bang besar kayaknya bang kayaknya nih Waduh oh, ada dua ton <laughs> Wah dua ton bang Bang, sedar arcan Bang. Sumpah, guys, berat banget. Kayaknya ini nyangkut, nih. Wah, perlu. Kita coba beko, ya. Iya, siap, coba Bang. gampang. Mudah-mudahan terangkat. Saya bantu doain, Bang. Wah, sampai segitunya, Bang. Ya Lubangnya lumayan besar. Apalagi isinya. Bang hati-hati bang, dimarahin sama yang punya sawah. Wah oh, nggak apa-apa ini kan cuman galang bukan sawah. <laughs> <laughs> Wah perjuangan yang sangat berat bang. Coba kita lihat belut belutnya. Belutnya gimana nih? Ayo ayo ah, <laughs> ah gimana bang? Ekspresinya wah gimana nih kecewa lah. aduh kecewa. bang, sabar bang, nanti aduh. lain kali ada rezekinya bang, sabar sabar aduh, karena udah sore ini, <tuk> belum beruntung <guys>. kan, <tuk> mungkin belum rezekinya, siap bang, aduh, sayang sekali bang.